Jus Maya, angkat! sawer dong. Yang punya DJ bersama Big Aman peti cakap panggung, tolong sahur di dua. Ikan haka kilo tulung, aman kawan kawan. Aman peti cakap panggung, tolong sahur di dua. Beli jalanah, beli di kota baru. Bar ikan malanya, Ijaka kencang sabu. Lapah dahuma, beli jalanah putoh. Eh, apa macam cakap? Badanku kau baca ku, si kamu pilih tuh, hati mati kawan kawan, lamu dikau cakap aku, atau ranger ngasau erenjernya, si kamu pilih tuh, hati mati kawan kawan, lamu dikau cakap aku, Asawer juga MC. Thomas Lagunya apa lagunya berikan tapi mengapa kau tumpahkan apa-apa kau bangun cinta yang menjanjikan dirimu pula yang menghancurkan cegah jaga cegala ketulusanku kau balas dengan Engkau Berjilat lidah Cinta bagimu Hanyalah senjata Eh Pak Yang punya collar pendek Bayang saya bersama semua nikah yang punya cakar ya buat diwas semula ku mengagumi sikap dan ketulusanmu hingga diriku jatuh terbuai dalam bujuk dan terayumu. ya buat masalahnya asik Bertusuk seribu juri kembali Jember sama Bung Rende Dan kau berjilat lidah cinta bagimu hanya senjata Ada Bung Ali yang dari sumber terang selamat bersantai Siap-siap yang punya sumber terang Yang punya bagian parkir sebelah barat. <tik> One Silat, tidak cinta bagimu hanyalah senjata.